Apa manfaat madu untuk kesehatan? Madu adalah cairan manis yang dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga. Selain digunakan sebagai pemanis alami, madu juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan kita. Tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas secara lebih detail tentang manfaat madu untuk kesehatan. 1. Mengandung antioksidan Madu mengandung senyawa antioksidan yang dapat membantu melawan radikal bebas dalam tubuh. Radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan sel dan jaringan tubuh, sehingga konsumsi madu secara rutin dapat membantu mencegah berbagai penyakit yang disebabkan oleh radikal bebas. 2. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh Kandungan antibakteri pada madu dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Madu juga mengandung senyawa-senyawa seperti flavonoid dan asam fenolik yang dapat membantu melawan infeksi. 3 menenangkan batuk. Madu juga dapat membantu meredakan batuk karena memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi. Madu dapat membantu meredakan iritasi tenggorokan dan mempercepat penyembuhan batuk. 4 meningkatkan kesehatan pencernaan. Madu dapat membantu meningkatkan kesehatan pencernaan karena kandungan probiotik pada madu dapat membantu mengembangkan bakteri baik di dalam usus. Probiotik juga dapat membantu mengatasi masalah pencernaan seperti diare dan sembelit. 5. Meningkatkan kualitas tidur. Madu juga dapat membantu meningkatkan kualitas tidur karena kandungan serotonin dan melatonin pada madu dapat membantu mengatur ritme tidur kita. Konsumsi madu sebelum tidur dapat membantu merelaksasi tubuh dan memperbaiki kualitas tidur kita. 6. Meningkatkan kesehatan kulit. Madu juga dapat membantu meningkatkan kesehatan kulit karena kandungan antibakteri dan antiinflamasi pada madu dapat membantu mengatasi masalah kulit seperti jerawat dan eksim. Madu juga dapat membantu melembabkan kulit dan membuatnya terlihat lebih sehat dan bersinar. 7. Meningkatkan kesehatan jantung Madu dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung karena kandungan antioksidan pada madu dapat membantu melawan radikal bebas yang dapat merusak pembuluh darah dan jantung. Konsumsi madu secara rutin juga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Itulah beberapa manfaat madu untuk kesehatan. Namun, Perlu diingat bahwa madu mengandung gula dan kalori, sehingga konsumsi madu perlu dijaga dan tidak berlebihan. Konsultasi dengan dokter jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu sebelum mengonsumsi madu. Demikianlah informasi tentang manfaat madu untuk kesehatan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton, salam sehat dan sampai jumpa di video berikutnya.